Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik persahabat yang terbaru Seperti di dalam kesayangan kita Ke kabar pertama kita dengan kabar spesial momen semalam ya Ketika tentunya Kobas dan Kho Kris berkunjung ke rumah Leslar untuk bersilaturahmi. Masya Allah kita bahagia banget pastinya Alhamdulillah Bapak Bilar dikunjungi oleh orang-orang yang luar biasa Seperti Kobas dan Kokris mudah-mudahan Silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik Dan di momen semalam pemersahabat Kobas Papa Bilar dan Kokris, ini video call bareng juragan 99 tuh. Wah, wow, makin seru -bet ya makin ramai banget nih ketika Kobas Papa Bilar dan Kokris ini video call bareng juragan 99. Masya Allah, mudah-mudahan semakin banyak orang-orang hebat, orang-orang baik yang tulus mensupport, mendukung yang terbaik apapun itu buat Bunda lesti dan Papa Aristi Bilar. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Family Lee, Anuska Leslar23. Bayang sekali tanggapan, banyak respon juga yang diberikan oleh para sahabat Leslar, yakni dari akun ETA8661 menyatakan di kolom komentar, Masya Allah orang baik, Kokokris, Kobas, kris, kok bas, gilang, ketulusannya yang selalu mendukung Leslar, semoga tambah sukses usahanya, amin. Ada juga komentar berikutnya bersahabat diberikan dari akun Instagram Hakaniati mengatakan, masya Allah, alhamdulillah semoga keluarga Leslar selalu dikelilingi orang-orang baik dan tulus dan senantiasa dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Itu. Itulah beberapa respon yang sangat luar biasa, positifnya. Mudah-mudahan. Papa Bilar, Bunda Lesti dan Abang El ini selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita lihat juga ke momen berikutnya persahabatan. Di sini ada momen spesial ketika Papa Bilar main bolanya. Ini si rutinitas di malam Jumat dan tentu kebetulan semalam juga ada pertandingan persahabatnya. Alhamdulillah nih Papa Bilar dan tim mendapat juara tiga. Perhatikan diunggahan Bang Ariel. Wow tuh, fiala dan uang senilai 10 juta diraih oleh tim Papa Bilar ya Alhamdulillah bersyukur mendapat juara Mudah-mudahan semakin solid dan semakin sukses untuk tim sepak bolanya Papa Bilar Ada kalimat kepsen juga yang dituliskan di postingan ini Alhamdulillah rezeki untuk kita semua amin Juara 3 Tuh kata Bang Haril ya Alhamdulillah rezeki untuk kita semua juara 3 didapat oleh tim Bapak Rizky Bilar komentar pun banyak diberikan respon juga banyak diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Keisuke mengatakan Alhamdulillah semoga berkaya bang dan sehat-sehat semuanya amin Ya Alamin. ada juga komentar berikutnya dari akun Soraya Balkis 4 Alhamdulillah yey juara 3 selamat bang Boreal bang Bilar dan tim tuh Alhamdulillah bersahabat ya Kasih semangat dan kasih support terus nih untuk mereka Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid Berikutnya kita lihat juga ada unggahan spesial dari Kevin Waloni Ini mengunggah juga nih foto momen kebersamaan dengan Papa Bilar Di acara semalam main bola Dan memegang piala Mendapatkan juara 3 dan mendapatkan hadiah Uang senilai 10 juta rupiah Masya Allah Rezekinya juara 3 Semangat terus ya doa Doakan kita bangga banget melihat Bapak Bilar Bahagia mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan kebahagiaan pastinya Amin Dan untuk berikutnya vitamin juga kita dapatkan dari Ayah Kejora Ayah Kejora kita lihat persahabat mengunggah sebuah postingan foto BBL Aduh bagi-bagi sudah dikasih vitamin bahagia banget ya Masya Allah penyemangat warga Konoha Ayo, sama-sama jangan lengah Untuk kita semua Mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti Dan Papa Bilar di ajang SCTV Music World 2022, karena itu tugas Kita semua, mudah-mudahan Papa Bilar, Bunda Lesti Kembali memborong Piala penghargaan Ini semangat kita semua nih BBL, Masya Allah di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar, ya ini dari Kevin Firmal Syah juga ikut berkomentar. Abang ganteng, tambah tembem aja, saya selalu amin. Tuh, makin tembem katanya, kata uh, om Kevin. Ada juga kalimat Kevin sebelumnya yang dituliskan oleh ayah kejora Makin endut aja abang, masya Allah, makin endut aja katanya ya, masya Allah luar biasa. Tentu kita semua selalu dibuat rindu oleh Abang El Tidak melihat sehari aja Warga Konoha pastinya rindu berat kepada Abang El ini Masya Allah banget ya Tentunya kita doakan yang terbaik untuk keluarga Leslar Dan kita lihat juga persahabat di postingan ini Banyak sekali tanggapan banyak respon yang diberikan Ya dari akun Indu Muayana mengatakan Bang, mau aja dapat piala, dapat duit, masya Allah kabar Allah katanya tuh luar biasa ya. <laughs> dan kita lihat juga bersahabat ke unggah berikutnya. Kita ke momen spesial semalam juga ya di unggahan IGsnya ke Chris ini mengunggah sebuah postingan video Kobas dan Papa Bilar yang ini sudah deal katanya tuh Papa Bilar ngasih mobil buat Kobas. Wah, wow, akhirnya deal juga katanya tuh masya Allah. Luar biasa, mudah-mudahan rezekinya semakin lancar, semakin berkah dan barokah. Kita doakan sayang yang terbaik untuk kesayangan kita, Buddha Lesti dan Bapak Bilar.